Luar biasa, Fingersill Indonesia alibata. Kali ini dia mengcover lagu Natal, Holy Night. Sungguh hebat, alibata. Untuk itu saudara-saudaraku, saya undang anda untuk bereaksi terhadap alibata Indonesia ini yang cukup fenomenal. Pada kesempatan kali ini sangat baik mem memainkan lagu Holy Night, lagu Natal. Namun sebelum Anda menyimak videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share agar perkembangan channel saya ini boleh terlihat. Terima kasih teman-teman, ayo kita langsung saja simak videonya.